Surga Surga! Surga! Agun! Surga. Surga Surga Duda Surga Duda kali Surga Hello what's up guys welcome back to Catatan kaki masuk bersama saya Pandi Hub, Dan Gus Ayu <laughs> ini kita bersama ini bintang tamu ternama ini oh, iya, pak. Padahal kita kontaknya tuh udah berapa hari yang lalu. <laughs> iya. Banyak oh, iya, jo baru bisa datang hari ini pak. Bener banyak banyak jo <laughs> Ini banyak loh yang yang komen. Ya, mang iya. dong, Mang dong. Eh, ayo kenalan dulu sama subscriber kita mah. Oh, saya Mang Ayu. Ya, yang nggak tahu ini Mang Ayu ini dari mana mah. Negara asli. Kalau yang nggak tahu negara, negara itu di Jembrana. Oh. Ada yang bilang itu dari Beleng atau dari Plungkung. Nah, oh, itu. banyak yang ngomong banyak banyak juga. Banyak banget. Iya. <laughs> <laughs> itu. Dan kita pengen tanyain sama Mang Ayu kesibukan di kala pandemi ini ngapain aja? Kesibukannya sih nggak ada, cuma endorse aja. Kalau Jepang udah mungkin nggak ada. Bukan oh, sih iya. mungkin emang enggak ada nah. sih. Oh, itu di cancel atau gimana biasanya? Ada yang cancel apa ada yang menginstal? Oh, biasanya diundur nah. ada diundur juga ya. Nah, undur, kalau undur udah enggak ada. Tuh, tapi uh, sekarang Wayu nih kuliah atau? sekolah STMK masih S M sekolah menengah kejuruan kejuruan iya lupa saya kak S kelas 3. kalau naik kelas tiga kalau nggak kelas tetap oh, oh ini kan belum penaikan tuh Oh udah ulangan bang udah udah online. gimana oh, online gimana ya? gimana ulangan online aja sih dari rumah Google ini ketawanya, jancuk bapak tapi yakin dong naik kelas dong yakin? Nge -yakin nge -nge. Kenapa <tuk> bisa gitu? Terlalu banyak alfanya <tuk> Oh banyak alfan tuh manjur. Ya, soalnya di profil IG-nya, apa kebanyakan? Kebanyakan jobnya. <tuk> ya, kebanyakan job jadinya. oh Pasti pendidikannya bakal terdistrak Tapi nanti kira-kira lanjut kuliah atau enggak Belum tahu, mungkin kuliah sambil kerja. Oh yang oh, ekstensi maka. namanya, mang. Dia tuh malam-malam tidur. <tuk> Pagi-pagi mangkal kita. Gitu. <tuk> Kak joget bumbu kan viral nih. Nah, itu emang emang bisa nari dari kecil kalo, atau gimana? Oh, kalau senari itu dari kelas naik ke kelas 2 SD udah nari. Jadinya kalau bulan Juni ini lu tahun dah. wow udah oh, 10 tahun ya. Dan iya. nyanyi juga emang ya. Kalau nyanyi bukan profesi. Oh, kalau ada yang request minta nyanyi, ya ambil. Nyanyi. Oh. oh, nyanyi apa biasanya, Mang? Dangdut dari, yang tapi kalau kayak tari nelayan, tari mapepung tuh bisa udah juga. Oh. dulu waktu kelas satu waktu masih jadi laki ya pure laki nari gitu. Oh sekarang ngondek eh? masih jadi laki banget tuh nari gitu. udah panjali kan ada laki tuh, ah. tuh. Oh, ya. Nah sekarang. tapi ini menarik nih Van. Apa nih? Van? Kan dari dulu laki banget nih. Mm -hmm. Sekarang kok kok nampak bisa ngondek? Jadi, gimana ceritanya? Pertama mungkin karena Udah terbiasa make up Atau mungkin sudah terlalu menekuni mungkin ya Oh ini, ini menarik stop stop dulu Maksudnya dari kecil gitu uh, Dari kecil tuh emang terbiasa Kayak ngondek atau gimana Bukan, kalau oh, ngondeknya dari kecil kan gak mungkin oh nah, iya, iya iya Ngondeknya minta ampun tuh dari SMP Sudah SMP. mulai merasa jadi cewek tuh SMP kelas 2 eh, Kelas 1 pas ada salah salah satu nyanyi sama penyanyi Pak Bali Itu dia uli Itu uh -uh. udah mulai udah merasa dikenal lah baru merasa ngondek udah berhias gitu oh oke oh, ya. oke okay, okay, okay. sekarang sekarang kan terkenal Mangayu mm -hmm. dulu tuh namanya siapa Mang, oh, mang Surya. Oh. Nama sih, Surya, oh, itu Surya Nama aslinya sih kok Mang Surya Saputra. oh itu nama asli. pertama kali Anda viral tuh apa pak waktu nyanyi sama dia itu spesial buat food kota negara itu dan, dan Mangayu ini pinter dia yeah, langsung yeah. me-remix me me semua itu dengan yeah. entertain sendiri ya emang sampai sekarang pun masih ada kan kayak Norman Kamaru iya yeah, iya yeah, iya yeah. apa sih pak dasar kau Nah, itu kan misalkan dia kan cuman sekali. Kena, cuman sekali, apalagi itu karyanya cuman sekali aja. Iya, oh. Jadi nikmatinnya itu kan cuman sekali jadinya ya diempas aja gitu. Di mana diempas aja, diempas aja. Gitu. Dulu ya sebelum Stainer sekarang sebelum di, saya punya akun Instagram itu saya itu dibilang virus kok. Wow. Iya, sumpah. Pernah ya. Bukan pernah sering malah, bukan <laughs> pernah lagi, tapi kalau sekarang udah mulai dikenal itu oh, ya gitu lah mungkin dia udah mulai menerima gitu. Dulu kan cuman apa sih? kan dulu kan bukan saya yang ngeten, uh, terkenal sendiri iya kan orang lain yang uh -huh. mengenalkan saya gitu nama-nama <kuh> Mang Ayu tuh bu itu pun bukan dari saya dari siapa demang? dari orang lain bukan dari, dari apa? ngepost FB uh -huh. siapalah bapak-bapak tuh siapalah intinya di Instagram itu nama yeah. si Mang Ayu tak? sekarang Karena dipanggil Mang Ayu Mang Ayu gitu. oh, di, oh. Banyak dari fans bener fansnya itu banyak ini punya cyber army dia man <laughs> sekali kontak cenggol langsung di disantet <laughs> kenapa disantet pak? Padahal Anda macam-macam. Kalau keluar paku, perut Anda itu saya yang nyet. Oh, bisa, <coughs> bisa. Bisa. Wow, itu. wow, wow, wow. Wah, kita harus hati-hati, pak -hati, <coughs> <coughs> Tidak, package. ini kan kita di haluannya dia, Pak. Oh, ini kita aman di sini. <laughs> Jadi sebelum detik ini kita tuh ngobrol-ngobrol tentang pengalaman selama mengayunarin ada nggak satu momen di acara apa dan kapan yang momen tari itu memorable gitu yang nggak pernah terlupakan? Kalau tidak yang tidak terlupakan tuh pasti banyak ya kan tuh kemben robek gulungan jatuh oh, tidak pernah serik. ya robek, robek <laughs> kalau di kemben tuh kan gak di sini enggak dikunci yang di apa lututnya itu nggak dikunci? E, yeah, iya yeah, kan yeah. kalau dia kita kan narinya, kan narinya kan pasti gitu pas ngagam tuh kan ah. pasti naik kan itu robek sedikit sedikit sedikit sampai begini sampai cedek tuh kelihatan. <laughs> Itu waktu nari, satu di negara itu, di Modding, di negara ada, ada, terus gimana penonton gimana Oke selesai, saya ini mutunya dua pengibung tuh itu kan acara ah, apa? Syukuran DPRD nyewa apa namanya? Kalau booking untuk joget bumbu Mangayu itu di mana info langsung kontak di sini ah, atau di IG-nya udah ada? Oh iya, ah, ah. unggulannya goyangannya Mangayu mantep ya, Goyangan itu pasti nomor Lebih satu. mantep dari wanita. Nah, goyang sekali itu 1 bulan 7 hari nggak bisa hilang. Nah dulu, <laughs> dulu kan ada akun palsunya itu kan? Oh. Itu lucu sih cerita ini Mang ya. Jadi hmm. sebelum Mangayu ini punya IG, ah, ah, ah. jadi ada fake akun dulu yang pertama buat akun namanya Mangayu. <laughs> Uh. itu jobnya kan masuk ke bantu semua adiknya yang DM <laughs> yang kebut. Iya goblok. <laughs> iya goblok <laughs> <aja> em tau goblok. Kan <laughs> <bro. laughs> ada lagi lagi satu. Oh uh, ada. Itu ya. namanya Manga Yu Lovers tapi dia nya kan pakai yang rock jean itu kan dia ya. sama tapi dia enggak eh dia double S aku enggak. Ini aku pengen nanya itu sesuatu nih Pak. Apa Pak? Manga Yu ini kan udah banyak follower. Heeh. Mm -mm. Kebanyakan kalau orang yang punya follower dia juga bakal punya punya pengalaman enggak pengalaman buruk gitu sama haters aduh kalau saya sih udah memaklumi ya namanya itu kita bekerja apalagi di dunia hiburan ya saya itu uh. memaklumi pasti itu ada haters dan juga ada lovers ada yang suka dan juga ada yang tidak yeah. tentu uh. ya, ada yang menjatuhkan hmm. dan juga ada yang menaikkan kan ya udah biasa gitu masuk kuping ke kanan pernah kuping ke kiri kalau saya dibuli-bulilah saya jangan mengikat, mempergunakan nama keluarga itu sama -sama. nah ini menarik mang tuh dulu kan Ayu nih biasa biasa laki-laki biasa, biasa gitu hmm. tuh uh, keluarganya gimana mang maksudnya keluarga juga mendukung atau kalau dulu ya dulu itu kan saya penghasilannya tuh belum sebanyak sekarang uh -huh. kalau okay. dulu kan ya masih jobnya tuh masih dikit lah oh, penghasilnya iya. masih okay, dikit okay. ya kan agak karena uh, kakaknya saya itu kan paling menentang banget apalagi katanya supaknya banyak gitu. uh -huh. dia itu laki-laki biaya laki, iya. Kemayu seperti saya makanya banyak yang bilang emang kamu uh, kayak siapa sih duduk keluarganya gitu kakaknya kamu ngondek juga ya gitu ah gitu udah oh. bilang dah gitu kayaknya, nah, saya itu kan malulah apalagi iya. siapa sih yang mau keluarganya punya kerabat seperti saya? gitu kan enggak ada yang mau iya, kan? iya, iya. terus mau iya. itu makanya bukan dia kan udah eh uh, menerima lah tapi dia kan punya temen-temen gitu Iya bener. dia kan pasti tahu apalagi dia kan pakai sosial media gitu kan pasti uh -oh. tahu lah ada itu di gini dibully dibully di juga di gitu kakaknya banyak uh -huh. gitu. sekarang sih dia udah mulai apa bangga, bangga lah gitu iya gitu ini Tengah bangga setengah enggak lagi gitu. enggak <tuk> <tuk> <tuk> bangga <tuk> so, kok adik eh, sendiri iya <tuk> bangga setengah malu tapi ngomong-ngomong kalau ke ada odalan umpamanya kan biasa pakai udang enggak emang biasa enggak <mukil Yanarmaki. bukil. tis> enggak, enggak, enggak, enggak. itu bisa ini <tis> saya kayak gini saya itu saya itu pakai gitu ya normal lah. <tis> oh, gitu. mbak keluarga. Sekarang kan pakai kutek karena nggak pakai udeng kan, nanti dihapus kalau ada acara udalan gitu apa. Intinya sembahyang itu pak. Biasa pakai udeng. Oh, oh. oh. om omong, omong berapa saudara nih mang? Ya, adik, cowok, cewek, bencok. <tis> <tis> <tis> Idola-idola pas nari siapa? Enggak ada. Oh, dia pure dirinya. Justru orang-orang itu, itu joget yang niru gaya saya itu banyak. Contohnya kan ada goyang gelombang laut namanya ya. Huy gelombang <laughs> laut. KKS Unau. Kita bisa lihat itu goyangnya kan cuma ini aja yang gerak kan, iya cuma... ya. oh apanya gerak nih? Ini uh, gimana dia? Dadanya itu kan makanya <laughs> saya kan langsing ya? Eh, kan? Iya iya iya iya. <laughs> Pantatnya itu kan kalau itu kan pakai lah. Aduh, banyak yang nanya nih ya. Pantatnya asli apa enggak? Oh, ini, iya, iya. Tata, ini ya. Ini klarifikasi nih. Iya. Kalau nari, bahkan kalau nari itu enggak, itu aw, itu diimplan dulu. Oh. Kalau sekarang enggak, ini asli, pure. Nari disuntik, diimplan. <laughs> hmm. Biar bisa kayak kayak gelombang gitu. Kayak hmm. Nicki Minaj lah. Oh. Oh. Mang, ayu ini udah udah merasa bangga sama diri sendiri enggak? Atau ada pencapaian hmm. yang ingin ingin dicapai lagi gitu? Heeh, uh -uh. ada sih udah. Tapi cita-cita kedepan nih gimana, yeah. Mang? Udah maunya hmm. operasi. ini <laughs> kita lagi kan di pandemi Covid nih, Mang. Iya. Yeah. Ada ini nggak uh, suatu hal yang pengen dilakuin kalau pandemi ini udah kelar? Iya Pengennya apa? Liburan Liburan lah wow. harus nomor satu, kalau liburnya masih ya Iya, <laughs> Tapi kalau naik kelas juga Iya <laughs> Apa <atau, laughs> naik kelas tetap liburan Gak tahu sih, intinya kalau pandemi ini udah selesai, naik sekaligus naik ke kelas 3 itu pasti rayakan langsung liburan Iya Ini ada dari Ikomang Arjano dia tuh gini ngomong, kalau bahasa Bali-nya gini dia. Tundan Mangayu cerita tentang konspirasi covid gitu. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Oh, Ma Mangayu tahu konspirasi COVID-19 ini? Tahu? Nggak tahu. Oh, oh tahu. Ya. Pokoknya intinya gimana, Mang, selagi covid ini? Di rumah aja dong. Uh, Tapi iya. kalau ada kegiatan atau apa, intinya kalau itu hal penting ya saya keluar. Iya, benar. Ya, benar. Ini banyak sih, Pak, yang nanya ada oleh... Ada oleh Mubayu juga Apa menjadi role model Kan udah tadi Dia tidak punya role model Iya hmm. kan Gak punya model Maksudnya tidak punya panutan lah ya, Kenapa dia ya. seperti ini Intinya Pro eh, pure gitulah ya, ya, ya, ya. Tapi ini menarik Pak Ada lagi satu Indra, yang, Indra Setiawan 69 Gimana gitu? Dia tuh ngomong gini Apa motivasi hidup Mang Ayu Dan cara menjadi terkenal seperti beliau Wow Gimana tuh Mang? Tolong dijawab tuh, Untuk menginspirasi anak-anak Itu ya motivasi Pasti dong ketika Ber hmm. Ber jadi pria ke agak ngondeh, pasti banyak dong tekanan gitu. Apa motivasi mengayu? Kalau tekanan itu udah pasti ada lah ya. Iya. Apalagi seperti ayat ya apalagi iya. kita laki, tapi iya. penampilan kayak cewek tuh uh, pasti bulit itu udah biar salah. Tapi kalau uh. kita itu harus apa namanya ya? jadi Kebal intinya kebal oh, mentalnya. Gitu. Ya. Mentalnya harus kuat harus gitu, kuat. gitu oh, aja. Oh contoh. Contoh-contoh saya umpama haters nih, mm -mm. Mang Ayu jalan nih di mall, Mama di Hardis Ada yang manggil bencong itu? Ah, Papa gimana Mang Ayu menanggapi? Emang eh, <laughs> oh, gitu aja. Nah, nah kalau oh. saya kan emang bencong kan eh, oh. apa? Oh, iya, gitu. Iya, iya. Kalau saya pakai uh, baca, mengapa orang orang lain tuh udah tahu intinya saya itu bencong udah tahu? Oh, berarti itu. Emang Ayu bencong, emang gitu emang aja. Emang gitu ya? ah. Saya itu enggak menafik orangnya maaf. Jadi Yang nanya gini tuh nyaru dong. Ya yang ngatain ngatain tuh nyaru plus kimum dinti iya, itu intinya saya nggak merugikan mereka intinya saya nggak punya nasi nggak minta dari dia Bener. saya nggak punya uang nggak minta ah, dari dia Iternyata itu segitu. motivasinya dia lalu apa tadi lanjutannya dan dan cara menjadi terkenal seperti beliau kalau menjadi terkenal tuh gampang tapi untuk mempertahankan selalu Biar selalu terkenal tuh, itu yang susah Oh iya nah, Kalau iya, jadi terkenal tuh gampang Tinggal buat sensasi satu kali, udah terkenal Oke, dan aku tadi juga ngepost post BNS Dan, ya ini ada satu juta Satu juta yang nanya Capek saya <laughs> nunggu nih Sama, <laughs> Ini ini ada yang nanya nih, Mang uh, Seandainya kalau mau buat, intinya ya, Kalau mau buat Youtube, pengen namanya apa? Dan mau buat apa di Youtube itu? Aduh, kalau itu nggak kepikiran, makanya saya nggak buat uh, Oh gitu hmm. hmm. Iya, gimana dia, Pak? Sejak kapan kenal Ivan? Aduh Ivan itu teman saya. Kalau Ivan tuh baru tiga tahun. Itu ketemunya pas apa, Mak? Itu waktu ada salah satu acara lah intinya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari KD underscore ID. Waktu pertama nari, berapa bayaran, Kak? Dan sampai saat ini berapa bayaran, Kak? Honor terbesar yang pernah, kakak. Pertama, dapat berapa? Aduh, itu pertama itu nggak dibayar. Oh, nggak dibayar? sukarela sukarela Suka ya, rela. Iya. Emang <laughs> hobi sih, emang Bukan ya? Bukan suka ya. Apa ya kalau relasi enggak, Respa, gitu. Oh berarti dua m pak. So, kalau bahasa barunya itu nyala nang demen, gitu. Oh ya, itu udah dua m jadi. Makasih makasih. <laughs> makasih <dikasih> nasi kotak, <laughs> kota, gitu. <laughs> Aja, burur, dikasih nasi cuman snack aja, donat e. airnya istri udah kita gitu aja. Eh, itu, oh, ya. dan, itu pertama kali. Oh ya. dan pernah enggak inget apa namanya bayaran yang paling besar gitu? Paling besar itu waktu Agustusan, kalau Agustusan sudah pasti, okay. kalau ya akan kan keluarga itu tiga atau empat kali lipat. Okay. Oke berarti kita udah jawab kewannya dari kalian Iya Dan biar obrolan sama manga ini lebih menarik Lebih menarik? Kita akan mengajak Mangayu untuk challenge Oke siap Mangayu? Siap dong Oke Gimana keseruan videonya langsung aja Challenge video kali ini Karma pendapat itu Karma pendapat itu apa pendapat itu lagi-lagi Karma, karma, karma. Apa? Karma. Karma. mas Kecurigaan, iri hati. Hati ya Kecurigaan, iri hati. Kejujuran di hati. Awas sih kecurigaan kecurigaan di hati apa sih kecurigaan iri iri kecurigaan ini iri iri iri hati Aduh pas <tis> aja deh kemewahan kemewahan sesuatu Suatu. sesuatu sesuatu sesuatu singa raja Arya <tis> kemewahan sesuatu singa raja singa raja singa raja Singa Raja di sini aja okay? e. kemewahan sesuatu Singa Raja Singa Raja Singa Raja Singa Raja jangan ngomong pak jangan ngomong pelatihan oke Les, les Les Les Les Les Les Pelatihan Pelatihan <gibu> Surga Surga Surga <gibu> Surga <gibu> surga. <gibu> surga Duda Surga Duda datang kali ah Surga Surga <gibu> Juda Surga Surga Sudah Surga uh -uh. Uh -huh. Surga surga Turga neraka neraka ada ada ada ada ada, ada. <tid> <tid> keramat ah keramat. Geramat. Geramat. Geramat. Geramat. Keramat. Geramat. keramat keramat keramat keramat keramat keramat keramat mm keramat -mm. oh keramat jati ah jati janji jati jati keramat jati indoor indoor indoor indoor Ramat Jati indoor, indoor, indoor, indoor, indoor. Ah, anjay akhirnya selesai challenge ya. sama Mang Ayu anjir tuh. lucu coba. <laughs> <laughs> Anjing saya dibentak-bentak pak. <laughs> Dan kita tidak lupa men untuk ngucapin terima kasih kakak Mang Ayu. Udah terima kasih banyak. Kita undang ke uh -uh. kaki. Pulangnya gimana Mang Ayu? Tadi banyak bercerita mengenai mental healthy lah supaya banyak orang itu enggak depresi terhadap iya boleh hmm, percaya diri itu cuman cuma satu itu aja percaya diri aja. percaya diri nggak usah dengerin kata orang lain benar atau ya. oh, gitu so, juga kita tidak merugikan mereka intinya aja seperti itu ya dan tidak cari makan di dia juga kan hmm. ya ah, itu sih gitu. dan semakin tinggi pokok kencang juga makin anginnya. banyak bencong yang menerjang <laughs> <laughs> gitu makin gak kan kencang makin banyak bencong bencong <laughs> <juga. laughs> <laughs> the best quotes bang <laughs> ayu the best way ya nanti kita kasih kut di sana <laughs> ya di slide kedua Jangan lupa untuk follow Instagram kita di mana Gus? Di app catatan kak, catatan katatan underscore kakinya ada 4 Jangan lupa apa juga Pak? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen di channel ini Benar sekali Dan komen siapa selanjutnya akan kita undang. Iya benar sekali Anda puas saya lemas <laughs> Saya Fanny Saya Gus Kris Saya Mang Ayu. Untuk diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa, jumpa. Thank you